Wew, gombel, bro, doain saya, saya mau perang, semoga menang. Gak kena cuk. Macai, cuk. Macai, cuk. Bro, macu, hantam lo, granat. Oke, okay. Come on thank you, thank you, bro, thank you, thank you, granat, lempar granat. Udah, jangan banyak-banyak granatnya. Kita pergi ke sini, sok ke atas biar ya yang di yang perang mati lu mati lu sama gua patu wah ini apa gua siapa sih ya Allah waktu waktu dikit waktu dikit waktu dikit waktu dikit bro waktu dikit bro waktu dikit bro bro bro waktu tinggal sedikit bro gua lem Lah, laguah malah nyanyain pong <laughs> Dulil. Halo bro, uh, saya mau nyobain lanjutin yang kemarin ya. Kemarin hmm, saya masuk di level 8, sampai sekarang saya masih di level 8 karena nggak naik naik Susah bro, di level 8 itu kemarin saya baru sampai komisi di pangkalan kapal selam. Kalau nggak salah, terus tadi udah sampai ke Tunisia, tapi nggak berhasil. Lawannya berat-berat men, lawannya berat-berat. Oke. Okay? Eh uh, saya nyoba permainan game ini. WW gombel, bukan. <laughs> WW hero ya teman-teman. Heroes, heroes atau apa gitu lah. cross krus <laughs> Oh, enggak ada enggak ada bonus nih, Bro. Oh, bentar bentar. Op. Oh. Ah. Nah udah. Tes mic doang, Bro. Tes mic, tes mic. Oke. Okay. Enggak ada ada yang diklaim. Ya bro ya. Maju perang ya, Bro. Oke. Okay. Ping tinggi pencarian permainan, pencairan permainan acak. Perkiraan waktu pencarian 20 detik. 20 detik, Bro, 20 detik. Ini serius, Bro. Di momen yang ini lumayan susah. Karena saya enggak Luzon tim Hit match. Dua tim bertarung untuk kekuasaan. Tim dengan skor tertinggi memenangkan babak. Guna meningkatkan efektivitas pertempuran. Allah udah. Oke. Okay. Bro, Doain saya. Saya mau perang, semoga menang. Tentara Infantry. Oke, okay, come on, Bro. Come on. Come on ini yang paling susah, Bro. Ini yang paling susah. Oke. Okay. Ini sorry ya, Bro. begini banget saya. <tentara> Maklum dikit, bro. By the way, saya baru aja mudik nih. Mudik dari kampung. Oke, okay, oke. Okay. Wih bro, ini teman-teman saya nggak ada. Tapi udah bunuh tiga mereka. Bro, saya ditinggal sendirian, bro. Jadi pengintai di sini, cowok. Ngeri, cowok. Oke, okay, ke semak-semak. Semak-semak. Ini pohon kurma, Bro. Di arah sawah kali saya ini. Waduh, oh, suara mobil, Bro. Suara mobil, Bro. Bro. Ngeri Bro pengintai, Bro. Oh, ono teman saya, Noh. Oke, okay, gua ngintai di sini, deh. Yang bawa, oh, yang bawa ini saya, Bro. Tim saya yang bawa tim saya bawa mereka ke sini. Oke, kita nyusup ke Ini sumbernya gimana sih? Gimnya <laughs> ke sini. Oh, oke, ini teman saya nih. Aduh, jatuh, Cok. Aduh, Cok, Cok, Cok. Ya kali saya baru mulai langsung Mati di sini, bro. Emang gak cocok jadi tentara saya. <laughs> huh, huh. Tuh, cok, bro. K ini eh, oke, okay. kita lanjut lagi. Oke, okay. come, on. come on, bro. Dari atas, bro. Tadi gue ditembak, cok. Tadi gue ditembak, cok. Sekarang gak boleh, ya, bro. Come on bro, come on bro, come on bro. Padung betul mana sih? Woi keluarlah. Mana merah? Gua di atas di sini aduh. Oh, ini, ini ini. Oh ini merah ini cowok, gak bisa ditembak cowok Gua lemparin nih. Gak kena, Cuk! Manja, Cuk! Manja, Bro, gue udah di disini, Oh, mati, no bro! Bakso bro, ngeri nih, ini gue lempar. <tihan> mati, bro!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 Bro, kita baru baru tujuh bro. Baru tujuh, baru tujuh, baru tujuh. Masih kurang banyak bro. Oke, jadi pengintai dari atas. No, no. No, uh, jauh banget nggak nyampe bro, tembaknya bro. gue nggak nyampe cok. No, dia di sana no. Tuh gak nyampe cok. Siapa ini? Gue kayak kena tembak. Siapa ini? No. Oh setan, mati cuk. <laughs> ah, waktu tinggal 1 tinggal 50 detik lagi, Bro. Kita baru bunuh 7. Mereka kemana Bro, jangan misalah. Oh, horor. No, no. Anjir. Mati. Loh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 Astagfirullahaladzim, habis bro, kalah. Aduh, bendera putih naik level ke-9. <laughs> Tapi kalah, cok. Nggak seru. Nih, kita baru... Coba. Saya bunuh berapa tadi? Oh, The King. Gokil, The King. Tim lain menang. Bro, bro. <laughs> saya bunuh satu doang kalau nggak salah tadi. Satu doang untuk apaan, coba? Bunuh satu. Oke. Okay bunuh satu bunuh satu sama di Repsol oh ketiga Udu, kan bunuh satu doang saya bunuh satu oke okay. back to lobby ini nih bro susah loh bro ini bro dia perlengkapannya lengkap-lengkap banget gak kayak saya mau belanja aja buset nih pencari oke okay. dapat apa ini bintang di sini ada naik pangkat gak ya bro? Oke okay, tiket pertempuran. Nggak bisa naik pangkat, nggak naik pangkat. Uh, coba kita berlengkapan nih. Uh ini koki Uh, usir. Uih, wow koki bro. Tapi berapa nih harganya? Tentara infanteri. ke kargo spesial kunci saya baru, ah eh, gak nyampe Cok. gak nyampe bro kunci saya dikit, yang ini coba oke, oke oke keren ini bro oke, okay. keren juga ini oh, tentara jepang ini bro ini mana ini, kalau ini ini beneran mana bro, pasukan militer khusus? Tentara infanteri Pengintai. Bro, bro. Masih baru 210, cuk. peringkat. <laughs> 1000 lebih, Bro. Anda memerlukan pas untuk masuk ke 1000. Oke. Oke. Okay. Okay. Aduh. Bro. Saya besok mau ngelarin sampai ke level 10 biar saya bisa bikin tim pertempuran, skuad pertempuran ya, teman-teman. Ini klan nih. Ini gabung di klan, di klan. Ini minimal level itu 10. Tuh kan, minimal levelnya 10 bergabung menurut ID ini ada yang Indonesia nih, Bineka Tunggal Ika Indonesia Bravo Indonesia Bravo, Bineka Tunggal Ika tapi kita mau gabung, dia slotnya udah pas tuh, 100 ya ada ini, ini bahasa mana India ya kalau nggak salah kurang satu lagi, cuman dia minimal level itu 10 level 10, saya baru 9 cuk level saya baru 9 nih <laughs> level baru 9 Mengaktifkan premium tidak aktif ini, nih. Ini senjata yang tipe 99. Oke, okay. ini ditukar, bisa gak sih? Bisa ya, kemenangan tuh banyak kalahnya coy. Oh bro, bro. Oke, okay. uh, mudah-mudahan besok saya bisa live streaming game ini, ya teman-teman. <laughs> Selamat bermain, doakan saya semoga saya bisa mencapai ke level 10 biar bisa gabung ke klan ya teman-teman. Kalau udah gabung mudah-mudahan nggak ngerepotin teman-teman yang lain ya kan. <laughs> Kalau ngerepotin, aduh noob banget kan saya, ya nggak? <laughs> Oke, okay, thank you buat teman-teman, thank you, thank you, thank you, thank you.